Sini. ini mobil gede kita punya tombolnya dan kebakar jadi stick keren kan oh stick saya udah, udah, udah terus uh, ini aku dapat fishing rod ya oh udah dapat mining juga Andri jadi dari hasil memancing juga ya jadi saya gabung gabungin mungkin dapat yang mining ya jadi udah Uh, udah paling kuat ini ya Kuncinanya Jadi kita mungkin bakal simpen dulu Nanti puncinanya kita udah siap armor Kita bakal adventure Kita udah punya makanan X juga Kita punya map Ya Nanti kita bakal isi mapnya ya Ini kan masih kosong banget tuh Oke. Okay. Tapi sebelum itu kita mau taruh fishing rod dulu di sana ya. Oke, okay, kita taruh dulu fishing rod di sini. Jadi enggak hilang. Kita, kita punya net di sini. Oh iya. Uh, ini juga pasti belum direkam kan? Iya, yeah, ini udah bikin batu atapnya. Ini ada Dan kita mau udah... kita kita dapat lagi tadi pas main kamera aku ya oke okay. ini bahan-bahannya ini aja langsung kita adventure oke okay. jadi kita rencananya mau nyari-nyari bambu ya mau di jungle atau ada shipwreck gitu ya ini aku nemu ada portal ternyata disini aku lihat pas mancing kalau kita nggak bisa nafas jadi nanti aja oke ada makmur. coba kita ke tempat respawn kita ya apa tempat pertama kita respawn ya ya episode 1 itu oke itu ada banyak koral di sini keren warna-warni kita coba bakal cari ciprek ya, ciprek yang deket sini, itu deket darat, daratan, jadinya gampang, aku dari survival sebelumnya, yang gak direkam, gak pernah ketemu jungle ya, ini semoga aja ketemu jungle, karena jungle itu rare, aku dapat bambu jadi bukan di jungle, oh ini village, Oke okay, kita nemu village ini, village di sini adalah taiga village ya, kita menutup dulu, kalau ada banget yang bagus di sini ada apa, negatif pun kita udah iron armor ya, oke okay, info the chest, oh, gak butuh. Nah, kita udah punya di rumah itu semua ya, perut juga udah punya kita. kita nyari yang belum kita punya aja, kayak aku gitu misalnya di sini adalah bread dua, benda stick ya, stick itu apa? makanannya paling uh, paling menurun gitu, jadi Pokoknya sini, anggrek barnya langsung penuh, empat anggrek bar. Oke, okay. ada iron software dan kita bakal ambil setidaknya dikit. So, iron boleh dibuat. atau ini udah ambil jadi. Nggak usah Oke, okay. okay, ini udah malam, kita tidur dulu ingat ya kalau adventure itu selalu sejabit kalau kalian gak mau berantem sama old oh, ada armor stand emang? oh emang ada armor stand ya kalau di village baru apa gimana ini aku baru tahu. wah keren wah orang nih sorry kalau memang udah ada dari dulu bersama aku gak pernah lihat oke kita lanjut aja di village ngapa? disitu ada apa tong? ada apa? yuk, -E, nyampe enggak ya. belum iron nugget mending kalau ada 9 ini cuma 5 doang oke, kayaknya kita bakal terus adventure lagi ya hmm, kita kayaknya apa? taruhnya kayak gini sini taruh aja taruh oh, gimana ya oke, okay, begitu terus adventure ini di tengah-tengah sini aduh oh, kenapa cover fish Enggak kelihatan kelihatannya udah ngelop yang oh, kita punya armor oke okay, kita di daratan lihat mapnya keisi jadinya kalau oh, kita semakin jauh ini maaf kalau nggak rapi misinya. karena malu rapi oh itu adalah valet sungai lava ya apa ada atau danau lava ini ya, danau lava oh, bukan sungai maaf kita terus cari ya ada apa, -apa di sini kayaknya kalau di sini sih ada apa pokoknya tapi kita isi mapnya dulu aja oke di ada wolf aku malas pelihara wolf ya gara-gara uh, bukan nggak suka sih susah aja gitu solusinya karena kita kan harus kasih makan juga ya kan oh itu ada cave di sana kita ke sini oh nah rumah-rumah kayak gitu tempat-tempat kayak gitu aku suka Oke kita uh, adventure aja lanjut Kalian kalau punya cukup makanan Gak apa-apa lari ya Ini kayak aku punya 20 stick Kayaknya sih cukup untuk uh, buat Ini ya buat perjalanan Kalau lari juga tadi aku jalan biar Hemat makanannya aja gitu Sama kalau perlu bawa lava aku malah lupa tadi Lava topping and steel buat membakar sapi atau apa gitu jadi stick ya atau terserah kalian mungkin mau bawa apa di situ ada swamp oh ada portal ini kita masih main di versi uh, rilis yang terbaru ya 16.1 jadi belum yang snapshot aku kayaknya bakal mainin yang rilis-rilisnya aja jadi kalau yang snapshot itu aku nggak mainin. Oke, okay, kita dapat di sini ke oh, enggak? Ambil nih. ini, udah berapa Oke, okay. uh, kita ambilnya nanti aja lah. Tuh, tunggu lagi aja. Oke, okay, kita lanjut dulu. Oke, okay, di sini biasanya ada slime nih. Kita makan dulu aja. Nah, Tapi kayaknya di sini ada slime, kita lanjut lagi. Tuh, apa? Oh, sip apa apaan Chipnya gabung gitu Ini lipet suka ganggu ya Kalau lagi makeboard Nabrak-nabrak Jadinya keambil ambil gini Masuk kebang atau apa kayak gini Oke Lanjut apa aku Mau nyari bambu Sama melon ya Aku mau nyari melon juga Gara-gara kita bakal Bikin nether base ya Kita kalau bikin nether base itu biasanya di atas Tapi bukan di atas bedrocknya ya Kalau di atas bedrock nanti kita juga mungkin bakal Bikin gold farm di atasnya Tapi nggak tahu kapan Kayaknya ya nggak tahu rencananya sih gitu ya Oke okay. Kita belum nemu apa-apa oke kalian mungkin kalau adventure uh, pakai kuda ya kalau mau, kalau aku sih enggak. karena karena uh, ribet aja gitu kalau turun-turun gimana -turun misalnya atau ada yang tempat tinggi kayak gini susah jadinya bawa kudanya kan sayang kalau ditinggal uh, jadi aku mending jalan aja lari oke, kayaknya kita bakal ambil snow ya kita belum punya snow kan? kita bakal bikin snow ball farm snow atau snow farm yang buat pakai uh, ituan itu apa sih namanya snow ya oke okay, kita gali dulu kita bakal gali 16 mungkin oke okay, kita dapet 16 terus ini udah malam kita bakal tidur nanti dulu oke okay, aku kalau isi map kayak gini ya jadi melingkar gini dulu oh, bukan melingkar juga sih ya pokoknya ngelilingin dulu terus itu isi dalamnya kadang aku belum lengkap juga isinya oke okay, jadi kita tidur aja dulu ini oh iya aku udah kasih tahu belum sih aku pernah mati di di antara episode 5 sama 6 kamera apa pas itu udah pernah ya dikasih tahu udah belum sih aku enggak tahu lupa aku jadi ngasih tahu ulang aja ke di situ ada village guys Oh village sana bukan gak di ini ya di luar map karena aku enggak suka aja gitu tapi nggak apa, apa juga kalau masih di deket gitu deket map tapi di luar gitu Oke, jadi kita kesananya kita tahu ada loot yang bagus Oke, okay, ada chest, ada oke, okay, ada brewing stand di sini, tapi nanti aja sih kak, bikinnya, kita bakal ke atas. Oke, okay. di sini ada stone cutter ya, stone cutter, di sini ada chest sama ada chest juga ya keren kita udah capek-capek ke atas ada chest sama sekali jadi kita lanjut aja semoga kita nemu jungle ya karena jungle itu rare sekali tapi oh, belum pernah nemu jungle sama sekali oh itu banyak sapi atau nah, enak bawa lava tadi dan nah, mau apa-apa kita di sini Oh, sekali tentari aja mungkin di lautnya ada shipwreck kali ya coba kita pakai boat oke kita udah di ujung nih kita bakal muter juga belok oke mungkin di sini kita ke atas ini cara ke atas dengan mudah pakai water kita harus pakai dirt dan lain-lain ya. Oke, kita belum nemu apa-apa nih. Village-nya sampah. Enggak ada yang bagus. Enggak ada yang bagus-bagus banget. Ini hati-hati ya, takut jatuh. Nah, kalau kayak gini aman. Oke. lanjut. Kita bisa dapat melon dari Asia Siap Village juga ya di fana village maksudnya bukan asasia, eh, apa asasia apa apa sih? bilangnya asasia akasia oh. Apaan itu? Kris blok melayang. <tuh>, keren. Wow. Oke, okay, kita lanjut. Wow. Uh, pengaman. jatuh ya. Jatuh cuma enggak. Ya, gitulah. 2120 yang waduh. Apa nih? Yang gak bakar, kabur, -kabur. Hmm, pohon melayang. Keren ya. yang katanya di bedrock edition jangan meninggalkan pohon melayang. Tapi dia malah bikin pohon melayang. Oke, ini ada refill Kita gak butuh. Tidak pro kita. Wah, wow yang kalian chat, iya bisa Oke ini kayaknya jadi bakal lama banget deh rekamnya Semoga nemu feeling Semoga nemu feeling eh, Apa Jungle Karena kita mau ngambil Bambu, melon Sama cocoa beans Sekaligus Tongga shipwreck deh Apa-apa shipwreck Oh On the kita Maksud ini Udah kita tiru Kita ambil lagi kasurnya Jangan lupa diambil kasurnya ya, intinya sendiri. Oke tempat nih, spons kita di dimana ya, tapi nggak usah nyari, nggak terlalu penting juga sih. Cuma mau balik aja gitu. Oke, ada brown chip. Brown chip itu agak rare ya. Tapi lebih rare, pink sheep. Pink sheep itu warna paling rare. Oke, okay, kita uh, bakal ke pelan-pelan, nunggu sakit. Oke. Okay. Belum ada jungle juga nih. Coba gitu kan, spawn sebelahnya semua ada jungle. Tapi gak juga sih. Kan kita butuh jungle juga, gimana ya? Apaan sih? kok di map ini kayaknya lautnya dikit deh, ini ya, lautnya dikit banget ini di map ini. coba kita ke tengah sana deh. kita belum menjelajahi daerah sana nih. di sini-sini ya, tuh di tengah-tengah sini. urk, anglerbarnya lihat dong. kayaknya sih gak ada apa-apa juga ya. jadi kita tinggal ini aja nanti. awas saja Revin. lihat dimati kalau kita mati kita bakal ke tempat kita nge-spawn pertama kali lagi nih karena kita udah ngacurin bed yang kita tidurin uh, sebelumnya untuk uh, pohon tinggi banget oh kenapa tadi aku lanjut-lanjut uh, kita ngomongin jungle nih oh enggak jangan savana lah karena di bisa savana kita dapat melon kita bakal kayaknya bakal jarang lari dulu deh karena kira hemat makanan wuh kita buru ya aduh oke okay, kita udah pernah kesini ya jadi kita bakal menjelajahi yang belum kita pernah menjelajahi aja oh oke okay. dikirain creeper tadi kayak ada hijau-hijau terang gitu kalau kalian nggak bisa kayak jatuh terus taruh air mending kalian taruh dari atasnya aja gitu ya kayak tadi aku aduh oh yes udah pilih oh sifat di situ semoga isinya ada bambu ya jadi aku tuh butuh banget bambu ya karena udah apa bambu itu rare banget apa jantungnya karena bambu cuma bisa ditemui di jungle sama di ship track ya jadi di tuh suka ada bambu juga tapi dikit karena apa-apa kita kan bisa ngapain bambu oke kita di sini ya ada betapa apa oh nangis kita oke udah gak malam nih kita tidur aja mending daripada tiba-tiba ada Drown paket Trident kan gak lucu tuh jadi tenang, kita udah maksudnya agak tenang kita misalnya punya armor, jadi bakal reduce damage nya gitu jadi, ini nggak ada chest lagi beneran ya ampun saya ada Hmm. ada lagi nih beneran ya <gulau> aku kayak gak rela gitu ya oke mungkin ada siprek di dalam laut tapi uh, aku belum bisa nafas gitu lama-lama, cuma takut ada drone juga di sini ada ini tuh portal itu bisa masuk ya. enggak, enggak ada drone gitu Oke okay, kalau drone aja mending kali, tapi kalau drone-nya pakai itu kan bahaya, nggak ditakut-takut, masih takut masih takut, jangan-jangan. Oke okay, kita bakal lanjut aja. kayak disitu kayaknya ada ruin ya, portal paru ini loh. Portal sama ruin beda ya, kalau ruin itu kayak bangun-bangunannya udah hancur gitu doang, kalau portal atau ruin portal gitu ya portal tapi rusak oke kayaknya nggak ada surprise lagi Lo, doang, ya. di tengah -tengah sini lubangnya kayaknya di sini doang di tengah-tengah sini enggak ada lobang gede banget itu apakah itu hirup brain ding enggak enggak nggak hero brain itu udah nggak ada ya hmmm doang itu yang suka ada nah ini oh, keren lobang ini sebut apa gitu, mungkin kita bakal lihat di sini lain kali nggak tahu ya, oke di sini ada apa-apa, ya, oke itu udah gres blok layang lagi, uh, keren gres block suci, <tuh> mungkin kita bakal lihat tengah-tengah aja ya, Yang di sini. Oke ini kita mungkin bakal makan khas udah empat aja kali ya yang kosong bar -nya. Kita Coba lihat deh. Kita ini di 309 nya Semoga ada brown chip di dekat rumah kita ya. Karena kokoa itu buat brown chip sebetulnya kita bakal bikin wool Dan wool itu akan dijadikan bed. Nah bednya itu akan nah nanti tunggu ya, tak jangan spoiler spoiler dulu, Duh, nanti lupa lagi nih pas edit, mau apa ya nanti kayak kemarinnya mau bilang jangan spoiler spoiler dulu, tapi aku tiba-tiba lupa kayak ngapain nanti sebetulnya bednya nggak usah coklat juga nggak apa-apa sih, aku biar semua warna ada aja gitu, cuma coklat yang susah nyarinya kalau mau ngasih tahu aku gimana cara uh, ke jungle cepet komen di bawah ya kalau kalian ada yang tahu oke okay, ada grace block lagi wah. oh kita udah nemuin 3 grace block layang 3 grace block suci kita nggak bakal ancun grace block grace block itu atau mungkin gara gara sebuah alasan oke okay, kita udah berapa hari nih adventure nih kita udah mau menuhin net -nya. keren banget ya hebat ini udah malam lagi kita coba tidur dulu ah, kita dingin apa-apa Oke okay, bisa-bisa nggak huh. Yes Oh wow, keren oke okay, aku ngerekord ini udah hampir mau satu jam ini mau banget jadi ya itu pohon bentuknya kayak candi-candi gitu ya Oke okay, kayaknya kita bakal pulang aja nih oke oke udah malam-malam kita udah, malam. udah nyampe rumah oke mungkin segini aja video kita kali ini ya ini udah segini doang ya oh kita oh, kalau masalah punya treasure map kan ya kita ya, cari dulu yuk nah, kita cari arahnya ya kemana ini? oke berubah dia ya. Treasure di sekitar sini ya, ini aja sana. Oke, treasure-nya ada di sini ya, Ajuk kita lapor. waw yey waw waw waw oke okay, mungkin segini aja video kita kali ini ini aku udah record satu jam ya Rekor record terbagus sama terlama ini oh, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka video ini dan jumpa lagi di video selanjutnya Ya.